Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku sangat kucintai tercinta sangat mania hey kita bertemu lagi setelah satu tahun lamanya kita tidak baso kok kawan lalammu bana rindu rindu denai rindu di percakapan kini kodenya membahas tentang bapak bapak bapak bapak Kiwa, barak kiwa, Oi. Bang, oh. Kenapa Den. Buat apa Bah! Bah! Bah! Bah! URI! Setelah dicari-cari oleh tim investigasi dari pacar pari tim tentang URI ko, banyak mana yang akan wak bahas yang pertama adalah BARA Adosela. kato-kato iku acok benda keluar dari mulut si tukang URI nah. URI! URI! uri. Ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh. eh, eh, eh, eh, ah, ah. Anu bisa Jo Alhamdulillah cegah langsung Jo. Jo mana <laughs> dari dulu, yo bana, Jo mana andalan mana Jo guru e, guru ya. Eh, condak doa Jo Kamal, apa i Barah Jo. Ba, ba, barado aja lah, <laughs> bapa Barado je coba ibadah <laughs> lo ana jura wah deh oh lo sangat tadi jangan dioh ah pas gojo nah oh yo ana ah habis agak konyo sana eh asii aja ya goribo gojan ye segikolah do ye jo Gitu enggak tinggal kalau Hah? Hah? par. Tukang Dan kalau seandainya awak Nio jadi tukang urui Awak harus mempersiapkan mental dan fisik awak Karena awak akan banyak mau urui orang Dan bermacam bantuannya orang nanti, bok <San> Aduh dah, Yuk, urui cek dah Jadi, yuk da. Aduh Apa nansa? Punggungku dah Yuk, kak <San> <Cik. San> <San> Aduh Ya, baliklah ya. ah. oh. -da. ya, ya. oh. dah. Ya Mula lah, dah. Ya, kau lah mulai Tak terasa dah Baik, Cik, kau lah karir kau lah Kau karir juga lah, Eda Balik badan, tak? Balik badan. Uh. Balik, Ba? Balik badan Tolong cedak <tuk> nah, Aman dah Aman, aman Tolong, oke sih, oke sih Dah? Dah? Dah? nah, Dah? Dah? Nah itu adalah contoh si tukang urut yang indah berpengalaman Makonyo, awak harus banyak jam terbang wa sampai kadang-kadang, aduh si tukang urui mama cik si nyola tahu apa antara so deurang dan nyurui nya. Santai ya mak. Hmm. Aduh, aduh, aduh. Halo. Di mana cekat, jengar di mana cekat, di mana cekat. Sakit, sakit, aduh, itu sakit, itu sakit, sakit, sakit. Cikgu lampau nggak mak mak. Lampau, lampau deh, alam lampau. Batu kaya. sakit mak sakit sakit sakit iko amat di, diacok ko acok apa acok gadang acok pake iya nonton bola mak nonton bola nah, bayang, bayang. Mak. ayo mak um itu sakit sakit banang mak sakit banang mak sakit paling sakit iko diacok ko mak acok apa acok mutang ah ko mak ko mak ju si toni sakit Hmm. Komar, ah, di murati ribu. Ah, ah, ah. kau kau Udah ditadirin perhatian lain, Maury ri, mau sakit, sakit, sakit, sakit, sakit, sakit, sakit, sakit kau Kapalokoto Kapalokoto itu kan kampung vera. Dan Kapalokoto adalah Salah satu kelurahan Di kecamatan Pau Padang, Sumatera Barat, Indonesia Ada. Dan bahkan kalau seandainya Tukang Allah Banyak jam terbang Bisa melihat penyakit-penyakit Yang susah untuk disembuhkan Ah, Kau nyokwa, Iko banyak yang nyokwa Kau ko rematik kok Rematik pak Rematik Lah pasti rematik kok, ha Mata kanan Ah terasa Nggak terasa pak Hah? Nggak ko? Iko rematik, aku rematik ah. Kalo rematik, ciambo rematik Lah, La, nggak salimu aja kodok, Iko rematik Babayu angku kok Cepat Hah? Cepat Apa? Tepat as ah, ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra Kau sehat, ku, kau? sehat. Eh, remati, kamu, kamu, kamu. Kamu. Tapi kalau dicari toan tentang urui ko ndak akan habis sa YouTube ko. Banyak macam-macam kejadian urui nanado di dunia ko. Modeliku. Assalamualaikum Mbah Waalaikumsalam Napa ini napa? Ano apa? apa le? Jatuh, Mbah Jatuh, tiba-tiba ya Iya, tiba-tiba sih jatuh Rapopo naik ntar Mbah teruk sih ya Adik Sugeng dalu sugeng siang Yang wongik tanah sakit Sikil tengah nocok kehilangan Kabel-kabel kudu marit Buaaah Turung sikil, sikil, sikil tengah yang tangan lewat so hilang-hilang kapal kudusah mari mari kene iko tangan iko kaki iyaaah uh. uh. coba segera mah? alhamdulillah sembuh kan? sembuh? iya tapi, Mbak, efek samping apa-apa. Cuma satu, ya? Kasih, ya, bang. Ya, Nanti ya? Eh, eh, eh, eh, mana? eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, besok besok besok, besok. besok. Satu. Enggak, besok, besok. eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, enggak eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, Nee, nee, nee. <Sess> On Dedal parah kirunya mah. Iya udah. Iku kalau nadi tangen gak semua ada salah wa bisa bangkak gak dam. Ini cepet dah. Tentayok. Iya. Hai, selamat datang di Pijat Mania official Jangan lupa pakai hashtag Urut Rekam Posting Eh, udah subscribe? Subscribe dulu dong Jangan lupa loncengnya Ya, dan komennya Hmm, komen anda terlalu pendek Ya, oke okay, lanjut ke pelajaran pertama silakan angkat minyak urut yang ada di depan anda dan buka tuangkan ke mata anda serius lah wah berjanda silakan tuangkan ke tangan anda gosok tepukan sekali tepuk permukaan bagus sepuluh nilainya silakan Oleskan ke kaki pasien Anda, oleskan dari atas ke bawah, oleskan dari atas ke bawah. Wow, pelajaran yang luar biasa sekali untuk hari ini. Dan sampai bertemu di episode selanjutnya. Kita akan kembali di bulan depan, jangan lupa sampai bertemu lagi dan see you. Deh. Wa. Udah ya, kaki wak udah Dengan seorang tadi kan dah? eh Awak, awak enggak bisa, buat kecil enggak bisa, buat banyak aduh Belum besok, ambang deh Udah ya bisa Samantaro, bawa salah kaki udah Eeeh Lelok dah, lelok jalan dah, lelok Eits, cuma bercanda sebenarnya videonya masih ada Udah, wadih! Dan biasanya kalau seandainya si tukang urik olah terkenal di muka rumahnya, tu orang lah ngantri dari pagi panjang, mana? Aduh... Tak boleh lah lah. Eh, apa yang ini ceritanya mah? hmm, kan ada sapo mantap kama mah? peker aja, ah peker tadi aku panik-panik badan aku mah ya lah, seketiknya lah panik-panik badan aku, wih kakak aja ada yang dalam kan? masuk ke dalam kan? lah, sepacau lah tau, dari dulu lah, enak ada yang ada, kita udah di rumah, malah tahu pun lah, yo orang pasu-pasu ya, kan? kayaknya, ang dulu ada orang cabut anak sekolah, kebetulan dan lewat, ma ang, apa sekolahnya, ma? Yang ini ke dalam, yang berlangan dan tak bawa dan tawa. Pisuknya, mandi-mandi di batang Kalau itu. ada dari parak, Taman ngeri di parak itu, panggil lo den liat. Yang kegang dan tajun dan tawa. Ini apa yang lain? Memorong? Atau baca, ya, dan. Yang ajak dalam, yang baca dan itu dengan namu. Dia bisa dong, tak aja. Dia pakai rajuan, bisa dong. Kayak itu sih taruh, yang kan? Kamu ada pewaris? Suka. Ambil mah. Bah, pewaris wantah. Kau panik-panik badan ke bawah. Yalah. Pantah ya, Pak. Ah, ampun juga. Tak <tuh menikah> Dan banyak lo urang ko pai bawuri alah dia ge tahu, a inyo ndak percaya. Aku orang orang ko nang kada kapallo ko panyo ah. Awasi kiki de ge tahu nian yo. Banyak banyakki Banyak ki. yang. Panyakit, aduh, panyakit Badan badannya sadurba, ah, cito, mubi, itu. Payah, iyo, Paya. iyo ha. ah, ah, ah, Tio, ah, tergantung cong deh kalau mau cekak. Ah, tuh ingat, tambah yo, apostolusinya Solusinya, kung kurang makan nasi. Ah, kung makan nasi dan sambal, sange neng. Ah, tuh, b, tuh, ya, nah, dua b, nah, no lain, tu Oh, ndak bisa nasi lu kan sudah kurangan awak, ndak bisa. So, neng, neng, batu, ndak bisa, loh. awak Kalau nasi, kalau dikurangan, ah, biar lengka, biarlah kolesterol, lah, pilih kalau kau pergi ke dokter, dia pakai ubat. Kau tukang urut, harus sudah pakai ubat. Nak makan nasi dikurangan. Weh, dokter itu nyuri sekolah sama dokter. Ikut banggui, di nah, Lama Lama dia tumpang buit, kau nak sekolah. Itu masaknya. Tak ada orang mengajar. Barang-raja, saya kaki orang hilang kolesterol. Tahu begitu, ke dokter, dia pakai makan, kita hilang. Dokter, dia kenapa pandai mengurut, ya, semalamnya? Habisat? Malawan, pendek pun. Barang, dia tahu, ada yang ada, malawan. Ada yang kau dapat balik, saya jago dia enciang. tolonglah <tuk tangan> tak long tak banyak ni si kecet gua tadi tak tayu kan bang oh. oh, nak tinggal dikah oh. tower tu nak kenal tu dok je tadi hmm. si kecet orang tadi nak menang ni balai kan tak so kan ha ah. ampun ampun kam kang kita subhanallah <tuk tangan> <tuk tangan> Aku kan terjauh lu, 33 line. Cepet sih lah. Pantanan. Allah lu aku ah, itu roh. Ah, eh. Ah, to nan Ah, to daroi. Ada panjangan ste. Panjangan panjangan. Ah. punya, wow. Ikan bakar, kolesterol Hebat saja Terima kasih saja Ma, Apa yang terima kasih? Ya, awak akan selesai, itu untuk awak Aku juga untuk awak, awak akan makan malam makan tadi Cik Padua, awak? Oh, tak bisa, Cik Padua, Cik Padua Saya punya awak menambah sambal itu Assalamualaikum hmm. pa, Ada yang di tolong, awak ada yang Tuh sama balik kaki oleh lah Terima kasih teman-teman semuanya yang telah menonton Pacah Parui 27 mau kasih banyak kawan-kawan sampai bertemu di Pacah Parui 28 semoga kalian sodolannya diberikan kesehatan sampai bertemu di Pacah Parui selanjutnya. Oke okay. sebab lakukan di kita. Indonesia non toni ni